Selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh sampai di pertemuan hari ini untuk mengerjakan pelemat kami. Kiranya kau yang menolong supaya uh, kegiatan kami pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Koneksi internet kami bisa lancar untuk mengerjakan tugas kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. selalu ya. Amin. Teman-teman, marilah kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Silahkan dinyalakan kameranya ya. Oke, teman-teman silahkan lihat ke kamera semua. Senyum. 321 Kalau batch digital, apakah ada yang sudah dapat? Saya sudah, Ci. Oh, Alvan silahkan. Boleh di-share screen. Oh, eh buka modulnya ya, Ci, berarti. Buka itunya aja, kredlinya, Ton, boleh. Oh, sebentar, eh. Ci. Alvan, kok Anton. Alfon, saya tandain. Kerlinya aja di share screen supaya dilihatin ada namanya Alfon. Eh, share screennya udah kebuka belum? Oh, ini. Silahkan Alfon. Oke, Ci. Ini akan ini ya, memicu yang lain untuk dapat juga. Alfon tanggal 18. Wah, sip, kemarin ya? Iya, Baik. Ci, kemarin baru dapat. Eh udah ini Fon sudah di share ke LinkedIn atau udah download sertifikat untuk di upload ke portofolio? Udah sih ke LinkedIn sudah di connect gitu. Sip, sip. Oke, okay. terima kasih Alfon. Ya, yang cik, lain juga yang sudah dapat boleh di share script. Ini morning kita, teman-teman jangan lupa presensi. Di pertemuan yang lalu ada yang lupa-lupa presensi itu pengaruhnya ke Inputan di Google Sheet ya teman-teman. Jadi minta bantuan, ini sudah jamnya bisa presensi, Silahkan presensi, jangan sampai lupa ngeklik. Kita hari ini pertemuan 12, akan mengerjakan lab 4. Nah lab 4 itu nanti teman-teman akan kerjakan masing-masing. Uh, Setelah itu untuk urutan, untuk step uh, untuk step lima tiga lima nanti teman teman akan tunjukkan di main room